Baiklah sahabat bales dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini. Tentu Bang Menakan menyuguhkan informasi dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Semoga mudah-mudahan persahabat ya kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kita awali ke kabar pertama dengan kabar yang sangat membahagiakan dari Papa B. Semalam mengunggah video yang sangat luar biasa banget persahabat ya. Video Abang E lagi tertidur tapi tetap tersenyum ya. Masya Allah. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan semalam. Lewat unggahan terbarunya Papa B di akun Instagram pribadi miliknya Ini kebahagiaan yang Masya Allah banget nih Semakin lucu dan menggemaskan, Apalagi lihat senyumannya sambil Bobo Aduh ini mah cute banget persahabat Hingga Papa B juga menuliskan sebuah kalimat Masya Allah nak Lagi Bobo pun tetap salting kata Papa B eh, Masya Allah banget Hingga komentar pun banyak sekali diberikan diantaranya dari kobas Yang ikut menanggapi Kobas mengatakan senyumnya manis banget katanya tuh Masya Allah senyumannya manis banget ya Memang luar biasa nih Abang L Selalu bisa menarik perhatian banyak orang Selain Kobas persahabat ya tentunya banyak juga nih tanggapan komentar yang diberikan Kita lihat persahabat ya dari Mama Iis Dahlia yang ikut menanggapi Lawak banget sih nak, kata Mama Iis ya, Masya Allah Emang idola kesayangan kita ini selalu bikin happy banget nih Dan kita lihat juga, selain Mama Iis, ada Dunia Manji Yang ikut berkomentar, gemes kata Dunia Manji Emang ini menggemaskan banget persahabatnya BBL, penyemangat untuk kita semuanya Kemudian persahabat disimbang juga ya, yang Bang Imin akan menginfokan Mengenai polling online sementara, The Maskarming Male Celebrities 2022 Idola kesayangan kita disalip oleh Rangga Azub, persahabatnya idola kesayangan Rizky Pilar berada di nomor 2 Dengan perolehan voting 6.089 votes, sedangkan Rangga azzo mendapatkan voting 6.141 votes Beda tipis banget, yuk sama-sama kita terus dukung idola kesayangan kita menjadi The Most Carming Male Celebrities 2022 Selanjutnya juga persahabat ya, info penting yang kita dapatkan langsung dari SCTV mengenai acara Inbox yang akan dihadiri oleh bintang-bintang tanah air. Dia akan diadakan hari Sabtu dan Minggu ya, banyak sekali yang bertanya kapan nih Inbox tentunya ditayangkan. Inbox akan hadir live di SCTV itu Sabtu dan Minggu, tanggal 10 dan 11 September mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Ramayana, Ciplas, Cibitung, Bekasi ya, Jadi jangan lupa untuk semuanya Terkhusus warga Konoha Karena Leslar akan hadir Lesti Bilar akan tampil di acara Inbox SCTV Idola kesayangan kita Lesti akan menjadi bintang tamu Dan Rizky Bilar sepertinya akan menjadi host di acara tersebut Kita doakan mudah-mudahan idola kesayangan Bisa menampilkan penampilan terbaik Dan semoga selalu lancar dan sehat terus Amin Kemudian disimak juga info tak kalah penting untuk warga Konoha karena malam hari ini Lesler akan tampil di acara Sofia akan disiarkan di dua TV nasional. Di antaranya ada RCTI Indosiar yang akan menayangkan acara Sofi malam hari ini. Selain di RCTI Indosiar ada juga Sofi Live dan YouTube Sofi Indonesia. Kita simak langsung di info dari Sofi ID, ya. Ini langsung resmi. Sobat Sofi jangan lupa saksikan Sofi 99 Super Shopping Day TV Show tanggal 9 September hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di RCTI, Indosiar, Sofi Live, dan YouTube Sofi Indonesia, bakalan ada penampilan spesial dari Lesti dan Bilar. Spesial buat kamu, catat tanggalnya biar nggak ketinggalan ya. Cek info lengkapnya tentunya di Sofi ya. Yuk, sama-sama terus kita support dan dukung yang terbaik nih untuk inilah kesayangan kita. Berikutnya juga, bersama kita mampir ke unggahan Indosiar. Semalam mengunggah sebuah postingan tentunya foto dan video momen saat Bunda lesti kejora ini duet bareng dengan salah satu peserta nih persahabat dan ada juga duet dari Field dan serta Muji salah satu peserta tentunya di D 5 juga ini keren banget ya dan kita lihat di sebuah kalimat duet spektakuler peserta dan juri nih persahabat ya. Ada Lesti dan Lala dan Vildan serta Muji nih para ya Dan ada sebuah kalimat pertanyaan Menurut Dangdutters duet siapa nih yang paling spektakuler? Tuh kira-kira siapa nih kalau kita sih para ya sudah dipastikan Untuk duet yang spektakuler adalah Lesti Wow ini keren banget para ya Yuk dukung Lesti Gejora mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa Bilar bisa selalu hadir di acara DL5, amin Dan kita lihat juga persahabat ya Cidokan-cidokan vitamin semalam ternyata idola kesayangan Papa Bilar rutinitas di malam Jumat Persahabat yang main sepak bola bersama Toba Boys ini keren banget, Masya Allah, semoga sehat terus Papa B, dan semoga selalu bahagia. Tanti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya kita jika masih menunggu cindukan-cindukan vitamin terbaru, hingga kabar baik berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.